selanjutnya kepada kartu keuangan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2021 selanjutnya kartu karya pekerjaan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2021 selanjutnya kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu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 form of sword, ataupun empat pada secara umumnya for of itu diambilkan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri saat semuanya sedang terganggu dan disini disarankan kepada seorang Pisces baiknya melakukan refleksi diri dan disini digambarkan untuk kesehatan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana sini dikategorikan seorang Pisces kelelahan di dalam bekerja kelelahan di dalam suatu kegiatan yang dimana disini membuat kesehatan sedang menurun dan disini disarankan kepada seorang Pisces baiknya temukan kekuatan di dalam diri sendiri dan lakukan refleksi diri untuk meningkatkan kesehatan kembali dan untuk support energinya adalah Hai kenaik Oka secara membiak naik Oka itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya dan disini menggambarkan Kesehatan seorang Pisces akan menurun di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini seorang Pisces terlalu memaksakan tenaga untuk bekerja, yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Pisces, dan di sini seorang Pisces juga perlu melakukan suatu refleksi diri bersama seorang pasangan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, di hermet, cara umumnya di hermet itu diartikan mencari ketenangan diri, mencari ketenangan hati, dan mendapatkan ketenangan hati. Dan jika kartu di hermet kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Pisces, di sini menggambarkan sosok seorang Pisces akan menemukan ataupun mendapatkan kesehatan yang menurun di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini seorang Pisces ingin menemukan ketenangan hati ketenangan diri bersama seorang pasangan namun di sini seorang PC terlalu memaksakan diri yang dimana sini disarankan kepada seorang PC sebaiknya lakukan refleksi bersama seorang pasangan yang dimana sini akan berdampak positif kepada kesehatan dan untuk kartu keuangannya adalah 7 of pentacle ataupun 7 koin secara umumnya 7 of pentacle itu diartikan dalam hidup selalu melihat ke depan melihat peluang yang ada, melihat peluang yang kecil serta memanfaatkan peluang dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang bisnis di bulan Agustus tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa meskipun di sini kesehatan seorang bisnis akan terganggu. Di sini digambarkan seorang bisnis mampu melewat satu peluang yang dimana di sini untuk mempertahankan kestabilan keuangan di bulan Agustus tahun 2021. Dan di sini juga disarankan kepada seorang bisnis baiknya mengambil satu peluang yang telah didapatkan untuk meningkatkan keuangan kembali dan untuk supon energinya adalah, Kenaik of takel. Secara umumnya kenaik open takel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces tidak akan mengalami gangguan apa apa meskipun di sini kesehatan sedang menurun, dikarenakan di sini seorang Pisces mampu melihat satu peluang, mampu melihat satu usaha yang dimana di sini akan menstabilkan keuangan yang didukung penuh oleh pasangan oleh keluarga serta orang-orang terdekat bisa sendiri dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan ketenangan diri ketenangan hati akan didapatkan oleh seorang Pisces meskipun di sini kesehatan menurun namun keuangan sedang stabil dan seorang Pisces mampu melihat satu peluang usaha yang dimana di sini untuk menstabilkan keuangan yang didukung penuh oleh orang-orang terdekat serta pasangan bisa sendiri dan untuk kartu karet pekerjaannya adalah Ace of One ataupun satu tongkat. Secara umumnya, Ace of Fun itu diartikan awal mula-mulaan ingin memulai. Dan di sini menggambarkan untukkan pekerjaan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2021. Nah, akhirnya ada di dalam kategori ingin memulai sebuah pekerjaan yang dimana di sini tujuannya untuk menstabilkan keuangan. Meskipun di sini dikategorikan kesehatan sedang menurun. Dan di sini juga disarankan kepada seorang Pisces baiknya memulai sebuah pekerjaan yang tidak terlalu memaksakan sebuah tenaga yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang bisnis akan memulai sebuah usaha yang di Malaysia sini usahanya sendiri yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page of pentakal. Secara umumnya page of pentakal itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan. Seorang Pisces ingin berjuang untuk mempertahankan karir, untuk mendapatkan sebuah peluang usaha, memulai sebuah pekerjaan, yang dimana di sini semua itu ia lakukan demi kebahagiaan seorang anak serta di sini seorang anak akan selalu mendoakan seorang Pisces untuk mendapatkan karir kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan membuat sebuah usaha, yang dimana usahanya sendiri yang tujuannya untuk membagikan seorang anak serta keluarga sendiri. Dan jika kartu bermirip kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Pisces di sini menggambarkan ketenangan diri, ketenangan hati akan didapatkan oleh seorang Pisces apabila di sini seorang Pisces melihat satu peluang membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri, yang dimana juga tujuannya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan seorang anak serta di sini seorang Pisces akan mendapatkan dukungan doa dari seorang anak serta keluarga Pisces sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Seven of Cups ataupun Tujuh Piala. Secara umumnya seakan cup itu diartikan memiliki banyak keinginan sehingga gagal fokus kepada yang di depan ataupun kepada yang satu dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang pisces di bulan Agustus tahun 2021 hubungan asmara seorang pisces ingin memiliki banyak pasangan yang dimana di sini berada di dalam niat namun belum melakukannya sehingga di sini seorang pisces akan mulai mengajukan ataupun mencuekkan pasangannya sendiri yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu merespon serta mensupport dan mendoakan seorang Pisces agar hubungannya lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya niat seorang Pisces akan bisa diurungkan apabila semua pasangan akan selalu berada di samping Pisces dan selalu mendukung Pisces sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik obat secara umumnya kenaik oven itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun serta seseorang yang dekat dengan seorang Pisces sendiri dan di sini digambarkan seorang Pisces ingin memiliki banyak pasangan, yang dimana di sini seorang Pisces telah melihat seseorang yang usianya di dibawa 30 tahun yang ingin seorang Pisces jadikan pasangan. Namun di sini seseorang orang terdekat akan mengingatkan kepada seorang Pisces untuk melihat pasangan yang berada di depan matanya saat ini. Dan jika kartu di Herman kita gabungkan dengan hubungan asmara, seorang Pisces di sini menggambarkan. Ketenangan hati, ketenangan diri akan didapatkan oleh seorang Pisces apabila menurunkan niatnya serta kembali kepada pasangan yang ada saat ini yang dimana disini selalu disupport oleh orang-orang terdekat serta di disini pasangan akan selalu mendukung mensupport seorang Pisces di dalam kategori kehidupan. Untuk angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Agustus tahun 2021 itu berada di angka 4, 47, 71, 17, dan 79.